Kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, Dani Hamdani, menanggapi curhatan Hussein Ali Rafsanjani yang viral, Hussein Ali merupakan guru muda PNS di Pangandaran As Bandung yang mengajar di SMPN 2 Pangandaran sejak 2020, namun, sejak awal jadi guru PNS, dia mengaku mengalami dugaan pungli. Mulai dari pungutan saat dikelatsar, SK hingga gajinya sempat tak dibayar dan mendapat intimidasi, Terkait hal itu, BKPSDM memang sudah sempat memanggil Husin Ali. Bahkan, sudah menerima surat pengunduran dirinya yang kini sedang dalam proses, ia menegaskan Husin mengundurkan diri bukan karena ada pungli, seperti dalam curhatannya yang viral, alasan mundur dari PNS. Kata dia, hanya sebatas ingin berhenti, meskipun demikian, saat itu pihaknya belum memproses lebih lanjut pengunduran diri Husin. Terkait pungli, menurutnya, tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri Hussein. Adapun soal pungutan dalam sar CPNS, diakuinya pemkap pangandaran tidak menganggarkan untuk hal tersebut, sehingga, untuk biaya transport dan kegiatan lain, ditanggung oleh setiap peserta. Ia kaget saat Hussein Ali Rafsanjani membuat laporan di lapor, go, ID soal pungli dan gaji yang tak dibayarkan. warahmatullahi wabarakatuh, saya Hussein saya apa ya, minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Cuman saya cuma mau ngejelasin detailnya ya kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri. Gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020 setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu, kita disuruh bayar uang transport, yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit. Itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar rp ya walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar, benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya udah gitu. Cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh sampai yang nagih itu saya bilang, "Saya nggak ada uang banget. Saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada di 500 ribu aja nggak ada di rekening waktu itu." Jadi saya lapor aja di lapor.go.id saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik dengan Kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya Gak lama dari laporan saya kirim Dicari, tiba-tiba dicari siapa yang lapor Dicari siapa yang lapor Karena banyak yang Dituding, kasihan Saya gak nggak, nggak mau ngerugiin orang Saya ngaku aja Bahwa itu saya ngelapor Dari situ, ditelepon Untuk, untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi Itu tuh Wah suasana kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus uh, suasana kayak enak lah Saya dikepung 12 orang, di, saya di tengah dilingkarin gitu Terus ditanya-tanya kan kenapa ngelapor Saya bilang, uh, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa Argensinya apa gitu Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada Cuman direkofusing untuk covid Tapi ini maaf ya Kan saya walaupun masih muda nih saya kan Maaf nih sih saya kan gak goblok gitu Saya gini-gini juga sarjana satu saya te. Gak bisa Kalau uang negara tuh Kalau perpindahan dana tuh pasti Ada suratnya Saya mintalah surat Perpindahan dananya mana bu Biar saya laporin untuk menuruni laporan sebelumnya Masuk akal Mereka bilang beralasan lagi Katanya nah sebenarnya uang nggak ada jadi karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline jadi dananya belum disiapkan dari awal lah aku jadi berbeda sama argumen sebelumnya saya karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline jadi dananya belum disiapkan dari awal lah aku jadi berbeda sama argumen sebelumnya saya nggak akan nyebut nama orangnya ya karena sampai sekarang saya belum ada di kontak sama pihak pengandaran setelah itu di sidang sidang lah ada enam jam kali saya di di kantor di sidang disuruh nurunin diancam dipecat nah ini dikancam dipecat juga lucu sih kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi saya bilang dengan polosnya karena saya waktu, waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu saya bilang Ya udah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja mereka jadi berangkang ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasi, lucunya gini-gini-gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain Saya nggak bisa tuh, kalau ngancem ke saya, saya nggak masalah cuman kalau ngancem ke orang lain, itu berat lah bagi saya Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan Ya udahlah saya capek karena banyak yang dirugiin Saya nurunin laporan sampai bulan Maret 2022 Itu tuh ada, ada kasus lagi di instansi itu Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas, tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu? Saya di sidang kayak kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah, pokoknya saya nggak bisa nerangin secara detail. Ya. Tapi kok yang yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada nggak ada nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin saya tuh dibilang di grup. Kabupaten itu kalau Husain gak nurun laporan, SK satu kabupaten gak akan turun. Semua nyerang saya pasti, semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman tahunya kalau Husain gak nurun laporan, SK gak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi jadi beban akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang yang ambil kasih itu, saya merasa sakit hati karena oh, beda perlakuannya dari situ saya cabut ke Bandung gitu. ke Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar keluar ya udah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja eh, berat sih orang tua juga orang tua juga berat gitu. ibu saya nangis nangis ayah saya juga bingung harus ngomong apa cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain gitu. saya memohon banget ya untuk untuk pemerintah pengandaran, udalah orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu masa mau kayak gitu terus sih ya udah tahun 2023 ini teh masa saya harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu malu atau wajah sih paling yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarga net